lagi dengan saya Simon, Sembiring, kembaran owner bisnis di PD Idola Snack Gaya. Kali ini saya ingin mensharingkan tentang bagaimana melakukan persiapan untuk penjualan di momen Lebaran. Ingin tahu apa saja yang ingin yang dilakukan? Saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya, agar setiap kali video terbaru saya tayangkan, Anda mendapatkan notifikasi. Ya, jadi belajar dari pengalaman bagaimana menghadapi ataupun mempersiapkan di momen lebaran kita sudah 15 kali ya melewati uh, momen lebaran. Nah, jadi melalui pengalaman itu, nah jadi melalui momen-momen uh, itu kita semakin hari semakin mempersiapkan. Nah, itu yang kita uh, lakukan, persiapan nah kenapa harus dipersiapkan karena di momen lebaran ini omset penjualan ya khusus di bidang snack juga mungkin di bidang yang lain juga mungkin sama ya tapi kita mau menyampaikan khusus di bidang snack bisa mencapai kenaikannya 1000% wow <tuh> jadi kalau kenaikannya 1000% tanpa ada persiapan yang matang maka momen itu nanti bisa terlewatkan kita juga bisa menjadi panik baik begitu menghadapi orang yang begitu banyak datang berbelanja. Jadi dari pengalaman itulah, kita selalu belajar ya, belajar dan belajar dan belajar untuk mempersiapkan yang lebih baik lagi. Nah, itu dia. Jadi itu tujuan kita menshiringkan pengalaman ini. Nah, jadi posisinya sekarang ini kita sudah mempersiapkan nih. Nah, jadi artinya begitu masuk momen Lebaran Artinya puasa Masuk bulan puasa Nah itu mudah harus kita Mulai persiapkan Kenapa? Karena biasanya begitu Masuk bulan puasa itu Suasana penjualan drop Bisa drop Perkiraan sampai 70% Dropnya Karena memang di bulan puasa kan Orang gak makan keripik-keripik gitu Orang gak makan Yang snack-snack Orang cenderung Lebih suka Itu mengkonsumsi Yang lembut-lembut Seperti yang mungkin Kue basah gitu ya. Nah, mungkin juga lebih yang dicari itu adalah semacam kolak, ya kan? Nah, semacam kue yang lembut-lembut. Nah, seperti itu mungkin yang dibuat untuk pembuka puasa gitu. Nah, jadi disitu kita harus mempersiapkan. Nah, karena nanti pas 10 hari sebelum hari A, nah, disitulah udah mulai datang. Orang shopping gitu Baik yang dibuat oleh-oleh pulang ke kampung Ada juga yang memang untuk persiapan lebaran di tempatnya Nah itulah yang perlu kita persiapkan Nah jadi e, membagikan tugas Artinya kita selalu kerjasama gitu Nah ini dengan istri saya yang paling cantik ya Nah dia ini e, urusannya persiapan gitu Persiapan untuk di rumah gitu Nah seperti ini udah dilihat ini tadi ini Mungkin e, secara detail enggak disebutin, tapi ini semua sudah dibuat catatan-catatannya gitu. Jadi supaya nanti e, kita sudah tahu apa-apa yang telah kita persiapkan gitu. Karena nanti di toko itu enggak ada waktu lagi untuk mengemas gitu. Karena orang itu Kau. begitu padatnya gitu Nah jadi kita ini tinggal bawa ke sana Kita gelar kita taruhin kita Kau. Hanya tinggal susun-susun lagi -susun. untuk mengemas gitu Karena orang itu Kau. begitu padatnya gitu Nah jadi kita ini tinggal bawa ke sana Kita gelar kita taruhin Kau. kita Kau. Hanya tinggal susun-susun saja gitu Nah itu dia tuh Jadi itulah eh, momen eh, edisi lebaran Ataupun persiapan yang kita lakukan Untuk eh, lebaran Nah jadi ini dia istri saya yu, Sudah mempersiapkan apa saja yang sudah siapkan coba bu halo dulu sapa dulu bu halo, halo selamat siang nah, ini dia persiapan kami menjelang lebaran uh, lebaran uh, 10 hari menuju hari hanya persiapan harus apa aja yang sudah siap bu selesaikan apa aja yang, yang siap? pertama ping pedas manis mping pedas berapa banyak udah di sudah 30 puluh bal tiga kemas tiga puluh dikali lima kilo berarti sekitar 150 lima kilo ya nah itu sudah dikemas serba serbat serba ribu. ribu nah itu serba ah. ribu tuh e, iya. kemudian terus kacang telur Medan kacang telur Medan nah ini kacang yang telur medan ya ini enak banget renyah banget iya. ini juga satu. coba renyahnya gimana renyah? banget hmm. ini juga sudah 30 bal kita uh, kemasin satu bal itu beratnya beratnya 5 kilo ya. jadi uh, 30 dikali 5 itu sekitar 150 kilo ya, ya. sudah selesai kita kemasin 10 ribuan ya, terus, dan lagi? sumpia rasa Udang. abon terus. ada rasa abon ada yang rasa Udang? Uh, udang, Berapa? Ebi. Berapa? Uh, Sumpia sudah 32 bal. 32 bal. Satu balnya itu berat 5 kilo oh. 160 kg oh, iya, iya. karena 32 bal. 32, oke okay, yeah. lanjut. Apalagi? Uh, ada pangpang -pang manis kroma. Oh iya. Pangpang -pang manis kroma 20 bal. Oke, okay, terus? Dan, ini lagi kacang atom Bima. Ini kacangnya ini tidak digoreng loh. Ini kacang atomnya ini di oven. Oh di oven ya. Jadi kalaupun yeah. kita misalnya agak batu sedikit tidak masalah. Tidak masalah kok. Karena ya. kacangnya itu di yeah. oven. Terus? Hmm. Terus ada ketapang anggrek. Ketapangnya renyah banget, renyah dan uh, lembut dimakannya. Biasanya ketapang itu kan suka keras. Kalau ini ketapangnya lembut dan manisnya pas di mulut. Iya yeah, iya. Yeah. Hmm baru ada lagi kacang Bandung Leo ya. ada orang bilang kacang Bandung ini sama dengan kacang berantakan artinya tepungnya itu berantakan tapi renyah banget nah. Terus. dan kita tidak lupa juga ada kacang umpet kacang kalau umpet. orang tua bilang kacangnya itu di dalam dilapisin dengan terigu dan digoreng ada rasa manis dan ada rasa pedas ya. nah, ini stoknya, Bu. kalau kacang ini stoknya ada 55 bal Banyak ya Banyak banget Karena ini kita kalah Kalau di toko kita kemasin Tidak sempat lagi pak Jadi ya, ya. kita kemasin di rumah Karena permintaan konsumen itu Nanti tinggi sekali ya, ini ya. Ya. Ya, ya, ya Ada lagi pisang manis hmm, hmm. Pisang manis ini Asli dari Solo, Solo ya. nah, Ini sudah kita kemas 30 bal, 30 bal ya. Ya. Nah, Ini rasanya Pas di mulut ya manisnya Karena manisnya itu nggak ya. manis buatan Memang pisangnya tua di pohon. Dan di sini ada juga sale lidah. Nah, sale lidah ini sudah kita kemas 35 bal. Hmm. Dan ini dia yang banyak sekali orang peminatnya. Dari orang tua sampai anak-anak. Gabus Keju yang bermerek Dede itu benar-benar super, gabus keju, gabus keju ini kita sudah kemasin 40 bal. Oke, ini terus ini kalau dibacain kan banyak banget. Banyak tuh, bu. banget nih. Ya, tapi ini boleh ini yang di yang dipersiapkan ini yang paling best seller apa bagaimana nih? Yang mana? Nih? Iya, yang saya sebutin tadi paling best bestsellers. Itu Pak. yang paling dicari iya. ya. Gabus di, keju ini ya, Iya dari sekarang dia. aja ada orang udah pesen, jangan sampai kehabisan ya bu, buat saya. Saya juga terima pesanan di sini karena iya open ya, order, open order <laughs> karena banyak banget ini pemesanan dari iya. ibu-ibu teman-teman saya. Oke, oke, jadi hmm. ada berapa banyak ini, Bu? Kalau dibacain nanti kan mungkin. Kalau dibacain terlama. ada 55 macam itu yang sudah dipersiapkan. Iya, nah, ah. tapi dipersiapkan. yang saya sebutkan tadi sekitar 12 itu, terus itu. Itu, itu yang... pasti, itu masih terus itu kami kemasin. Ya, berus, karena, ya, berus, ya. karena nanti memang takut kita ada ibu-ibu nggak -ibu kebagian ya, kan kasihan, kasihan Pak. Iya, iya, iya, iya, iya. Karena, iya, iya, benar dan kalau masalah keripik keripiknya nah, ini, ini apa ini ini Ibu? Yang ini. begini ini, Bu, Pak, ini kembang loyang. Ada bilang kembang goyang. Ini termasuk bestseller nggak ini? Termasuk dan, dan ya ini. Ya, ini. Ini karena yang berasa wijen dicampur dengan wijen. Nah, ini renyah banget, ini ya. Nah, ini kemasan 10 ribu, ini juga sudah kita kemasin. Ini harus kita jaga banget karena gampang hancur, gampang oh, iya. hancur. Karenanya, teksturnya ya, ya teksturnya. Iya, Jadi, kalau yang begini harus kita uh, taruh di keranjang, dia ya, Pak, Biar Betul. yang uh, pembeli konsumen juga tidak kecewa dengan. Hancurnya nanti ini iya, iya. Uh, makanan snack iya. Kalau dengan keripik-keripiknya ada lagi kita sediakan bawang jeruk. Bawang jeruk. Ya, udah dikemasin Kalau Pak. Ini keripik apa nih? Keripik. Ini pisang asin. Kepok. Pisang kepok Pisang asli, asin. Ya? Asli nih. Iya. Ini, ini kan. tidak ditambah dengan uh, pemanis, pemanis. Uh, pemanis buatan ya dan pewarna memang asli ini. Jadi ini asli matang dari pohon. Digoreng. Uh, ini 10.000 Ini kemasan 10.000 <tuh> masih banyak ada 55 yang bestsellernya buat khusus buat lebaran jadi bagi saudara-saudara yang ingin memesan snack buat lebarannya silahkan hubungi idola snack jaya di jalan lingkungan tiga ya jadi itulah tadi sekilas ya sekilas persiapan yang sudah dilakukan oleh istri saya Nah, jadi dia sudah Memetakan ya, mana yang best seller itu? Nah, itu yang di yang yang banyak, tuh yang lebih banyak gitu, karena nanti pas waktunya itu nanti nggak sempat lagi. Itu kita untuk mengemasnya gitu, karyawan juga semua udah pada sibuk gitu, nggak sempat. Nah, makanya itulah yang dilakukan persiapannya yang begitu mateng ya, jadi. E, ini kita sharingkan ya, bagi bapak ibu di luar sana yang juga mempunyai usaha. Nah, jadi sebelum memasuki e, edisi ataupun penjualan yang begitu besar, nah, lakukanlah persiapan. Nah, itu aja sih maksud kita gitu ya. Jadi, supaya e, pengalaman ini juga bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Jadi, nah, begitulah caranya kita mengelola usaha. Nah, salah satu caranya itu begitu gitu. Nah, supaya konsumen-konsumen kita tidak kecewa gitu. Nah, apalagi yang sudah mengharapkan dari tahun ke tahun kalau udah datang dia ke toko ini ya lebaran berikutnya juga pasti datang gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, bahkan mereka juga hafal gitu harganya juga mereka hafal gitu. Nah, itu itulah yang ingin kita seringkan. Nah, betul ya, Bok? Betul. Nah, jadi itulah yang bisa kita seringkan pada kesempatan ini. Semoga video ini berbampat dan jika ini bermanfaat karena ini momen bulan puasa, bulannya bulan berbagi ya kita membagikan pengalaman ini kiranya sobat idola juga bisa membagikan video ini bagi orang-orang agar banyak orang yang lebih uh, mendapatkan pengalaman dari kita. Oke. Okay? Sampai di sini video kita kali ini sampai jumpa di video kita berikutnya bersama idola pasti, pasti jaya. Heis. Dadah. <tuk>